Ikan di sini, lain. ikan tuh beneran aku, ikan ingat ikan tuh. tuh beres lagi Ikan tuh kayak orang sekolah. Ada, aku ini sekolah. SD Anjur pandiran danin. di itu. Mah unda anak Otak ini otak dicerna dulu sebelum aku nih Beng, ini anjur akan pender, anak-anak tujuh janda. Kita cari orangnya siapa yang mau domba kita nih? Banyak udin, banyak Kita Manya cari banyak odin. Aku kada terima, aku, aku nambah. Eh, Be... apa namanya nih? Manya nih? Ah, belum pulompon, belum berempat. Baru gunungnya Bamega Bamega Oh, oh eh, nangin kan ini pangurangin akan tujuh, mengajur antara kan kisah kulan oh, lakiku tuh Eh, banyak Sally. Udah, anak bapak Andir, lo nyawanya silih aih. Ah, nyawanya sama. Kita bener, anjir, anjuran kan pandera. Ikamnya melesak, ini mencari kalian buat jasaan abahnya. makan anakku, lo. Kenapa ikam datang-datang menyari-nyari kalau oh, aku? Ikam, aku minta ampun. Makanya, ada berbulik-bulik, apa segala itu bukan urusan ikam. Kaca dulu, dikaca kenapa laki itu kada bulik oh, hai Wah, ini harap banget ikannya lagi. Inkamannya jangan anjur eh. jangan ketujuh jum anjur atar. Aku kan di manjur atar itu kenyataan laki ikan tuh kota jema warung, di warung kok Ujar laki ikan <tuk> jadi manusia kada baik mah tuh burung lasir Ah, <tuk> ah, <tuk> ah. aku minumin banyak beres lagi hello tuh kader kayak orang sekolah Sop, ada aku ini di sekolah dia sekolah sd aja nah. anjur anjurakan pandiran daninah anak-anak tujuh, Mah, tujuh hadang, di setambat tiga itu mahunjak anak-anak tujuh jodoh dan lo lo menyadari apa pula otak krina otak ini dicerna dulu habis lo menyambat jadi aku nih haret banget uh, kan. Neninyam, anjur anjurakan pender kita cari orangnya siapa yang ada domba kita nih Manyak um, Udin Manyak Udin Kita Manya cari Manyak um, Udin Aku Manya kada terima Aku nama De... Apa namanya nih, nih? Ah, Belum kelompor Belum <tuk> kelompor <tuk> Nah Inilah the real kehidupan nyata Seorang ibu-ibu nakai hmm, kada muda Menjadi bini-bini Dan menjadi ibu-ibu nih Subuh betul tapas Menapas sikalambu Dan bebo hancing Leng Nah, imbah Tuhan mau urusi si anak. Imbah nih pulang bini-bini gini betul-tapas. Bersusin simpun rumah. Kada muda nakai berumah tangga ajar mama. Amun kada sanggup paraya dahulu berumah tangga. Ajar kuitan anak mama aja kuitan nih. Ini juga bagi pak suami-suami. Janganlah engkau bermain silat lidah di belakang. Kasian bini di rumahnya. Hmm, kami nih alahan pada nakai muda pembantu. Betul-tapas apa segala macam janganlah engkau menyakiti hati kami uh para suami-suamiku hmmm baharapan jangan ada bersalin ku nah kadang-kadang tampuh bini ini bilang oh emangnya hadran nah apa emangnya seli ini hmm. nah lagi bertentap kita di jamban sini kan hmm? aku kan kau ini harus membolehkan harus beberapa hari nah apa aku aja kurangnya kurang apa aku nih aku mandi nah belulur sudah setiap hari berperawatan udah juga nah, sabun... ya Nampingan, biasanya aku sabun sunlight Sunlight, ya sunlight lah i, i. Atau insok, rinsok, misalkan bergusok atau rinsok Aku ampi sudah kalau ya laki ikut aja Aku enak berinsok, mandi aja kada tartarek, beganti lolor tatap aja, kan aku Ayo, kada Jadi panjang apa, laki cantik Kenapa ucaku? Mau di dengar habis? Ya laki ikut aja Di, ma di dukuni orang eh, Kadinya didukuni dukuni orang itu bulai. Eh Kenapa ikam Jadi mau nganceng on di aku Laki ini antara dua aja Bila kadinya homo, bangsat Nah, itu total lakian mun sudah tabiatnya kan itu sudah selingkuh itu tuh kepala lakian kalau diubah lagi sifatnya biar kayak apa aja nah ada hati baik kita bicarain lah kong sama tulah dari kainipeng aku nge-rum nang di -nang dari kampung di jodohan orang kota ini aku kalau tapi tahu pergaulan orang kota nih aku mahir bahuma Manuri nasuh di kampung umannya hadrenai bisa simpon lu bisa sikat lantai-sikat hmm. lantainya jangan Jatuh. lantai, lantai baru aja aku disuruh mah membara sihir bini orang kampung Ii, aku ya, bisa bi menek hatap namun nah mehambit ngomong di, di kotak kan nih sama toko-ko hajaka salon masalah kan. ngapalaki ikan pirsa lingkoh Iya, aku sadar diri aja deh Ini deh, kadang bisa biar aja orang orang pelakor itu bungas dari luarnya aja. Mungkin tadi cantik dari dalamnya, percuma bungas. Menang, nah, itu tuh kamu nang dalamnya nih, Ini sebaiknya sadar. Nah, nah, ini, ah! ini, ya, kan, nah, supaya dia punya penghargaan. jangan Ikan jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan